Adi kau. Lagi sama adi. Nombor punggung 8, nombor punggung 11 dan Ahmad nombor punggung 18. 11 Ya, susunat. Nama-nama. Langsung disolong ke belakang. Di sana ada John Maulana. Melebar ke sisi kanan. Tempat punggung 18 sekarang aman. Melebar ke, ke belakang. Tempat punggung 2. Itu Khairi. Ompang crossing labu jauh ke depan. Lagi-lagi tidak -lagi ada rekan. biarkan kepada penjaga gawang. Tiada ada makawan saja kepada sang Kapten Taliyah sangat tenang, bermain-main di arah berbahaya, melebar ke sisi kanan, sangat tenang nomor punggung 12 sekarang, lagi-lagi satu dua sentuhan diperagakan oleh PSDS Dabakawan kawan, terjadi perbukitan, ya sangat berbahaya kita lihat nomor punggung 18, umpan krosi ke depan, lagi-lagi berbahaya, namun bola lebih dekat dengan penjaga gawang, lakukan sudah, lagi-lagi salah umpan ke belakang, sangat tenang kita lihat, terjadi perbukitan bersama John Maulana, ya baru saja John Maul Kita lihat, baru saja dilepaskan tendangan Namun, sangat berbahaya Gawang yang dikawal oleh Yusuf ya, Lakukan sudah Dama kawan sekarang, melebar Di sana ada nomor tunggu 46 ya, Yusmadi, masih Yusmadi Yusmadi kita lihat Langsung dilepaskan tendangan Namun sangat merekorkan anak bola lakukan sudah. bolam pelan jauh ke depan. Apanya yang di nomor punggung 16 lagi-lagi salah umpan dicuri oleh lawan. Masih nomor punggung 16. Izmadi. ke belakang. Di sana ada nomor punggung 18 kita lihat. Ya amat ke dalam. Lakukan sudah. Lagi-lagi dicuri oleh amat. Aris. Lagi-lagi putri -lagi pembuka kita lihat. Apanya oleh Puda. Yusmadi lakukan sudah kita lihat terdepan. Apa terjadi? Langsung, ya, so. ya, baru saja kita saksikan yang peluang emas Ayuh. yang didapatkan oleh PSD Stama Kawa. Ya, ya Saiful atau sekali lagi terjadi perebutan hampir saja. <sukur> Lakukan sudah kepada sang kafe Saiful lagi-lagi terjadi perubutan Dicuri oleh lawan Lagi-lagi dipatahkan Nomor punggung 8 sekarang Berbahaya kita lihat Dari sana ada nomor punggung 10 Yaitu Ardu Mulai ke sisi kanan Nomor punggung 15 Menjadi sasaran. Firdos. Lagi-lagi kita lihat Dicuri oleh lawan Berbahaya Namun dibiarkan kepada penjaga gawang Dari lapangan Bang Ndolong Pemberi Ya, lakukan sudah. Bola-balah menjauh ke depan. Lagi-lagi, bola lebih dekat dengan membangunkan serangan. Namun tidak ada rekan. Namun lebih jelas, di depan pengadil pertandingan dengan PSDS Damakawan. Sekarang Damakawan membangunkan serangan. Lagi-lagi di kandas di kaki. Ya, PSDS Damakawan sekarang. Nomor punggung tujuh. Melebar kita lihat. Dicuri oleh lawan. Adi sekarang. Mengajar lawan. Lagi-lagi diputuskan aliran. Ya, lakukan sudah. Aman, lakukan sudah, Saiful, lagi-lagi dipatahkan, yang lebih jelas, di depan pengadil pertandingan, terkena Hezbal, Aro Basah Bini, Iadun Basah Sandri. Yon Maulana, dengan mudah, tangkapan Yuni. ya, si laki-laki, namun si nama perempuan, sangat tenang. Nomor punggung tujuh menjadi sasaran, lagi-lagi dibiarkan kepada nomor punggung dua, Khairi, lagi-lagi dipatahkan nomor punggung delapan belas, yaitu Jamoq. Dama kawan sekarang, masuk kami, darling. Memanggungkan serangan, melalui kaki John Maulana. Lagi-lagi kandas dia, ki nomor punggu 12, yaitu Aris. Ya, sekarang nomor punggu 10, mengajari lawan. Melebar ke belakang, sangat tenang kita lihat. Nomor 15 sekarang, dicuri oleh Adi. Lagi-lagi Adi terjatuh, Saiful sekarang, Melebar. Kontra bola Jerman. Nomor punggung 2 ada sekarang. dan kawan membangunkan seangan. Ya, di sana kita lihat. Ipa. Berbahaya. Namun bola sudah melebar. Lagi-lagi dipatahkan. Datang nomor punggung 7 di belakang. Lagi-lagi Jamal. Namun Jamal. Menyerah tinggi-tinggi di negeri. Bola sudah. Lagi-lagi kandas di kaki. Anak-anak. Ya, PSDS Damakawan kawan sekarang. Belum-belum jauh ke depan Lagi-lagi terjadi perhubatan Lakukan sudah Ya Yusmadi sekarang Melebar lagi-lagi kandas di di kaki amat Dicuri oleh lawan Yusmadi Hadeh sekarang Pembalikan keadaan umpan kawasan ke depan Diputuskan aliran oleh nama punggung 3 Ya Dekmi Lagi-lagi kita lihat Publak FC sekarang Saiful Lagi-lagi dipatahkan Oleh nomor punggung 15 Lakukan sudah ke belakang di sana ada Khairil Ompang crossing, malam-lamam jauh ke depan dibiarkan kepada penjaga gawang. Ya inilah dia, si laki-laki nama perempuan, Uni. Ya lempar saja kepada nomor punggung 46. Yusmadi, masih Yusmadi, dibibangi oleh Adi Yusmadi. Sangat tenang kita lihat, dicuri oleh lawan. Lagi-lagi berbahaya, nombor punggung nam sekarang terlepas. Tiga kawalan, namun sayang dapat diselamatkan oleh pelang pintu terakhir, sedasan PSDS nama kawan Sekarang lagi-lagi membalikkan keadaan. umpan crossing ke depan, sangat berbahaya kita lihat nombor punggung nam terlepas. Namun selamatkan oleh nombor punggung oleh kelomp nyak mengira bahagian Karena kamu hanya menyediakan asuransi. dapat-dapat kuatang ya. Lagi-lagi terjadi keributan. Bola dibiarkan meninggalkan lapangan pertas menuju Sudah. Ya, nomor punggung 8 sekarang Jamal Bumpu lebar, umpan Kerasi kita lihat, terlepas, lagi-lagi sangat berbahaya, datang nomor punggung 15 di belakang, kita lihat, namun dapat diselamatkan. Lakukan sudah, kita lihat, lagi-lagi berbahaya, namun dapat diselamatkan oleh nomor punggung 2, yaitu Khairi. Lemparan ke dalam, lakukan sudah, terjadi perebutan. Mulai ke di lapangan, sangat tenang kita lihat nomor 8 18 nomor 5 10 8 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 lagi lagi 4 4 4 4 4 Melebar, dicuri oleh lawan Salah umpan kalau tidak salah kami Lagi-lagi kita lihat John Maulana meneparkan umpan Diputuskan oleh pemain bawah Kita kesalahan John Maulana sekarang Masih John Maulana Sangat tenang Namun bukanlah sebuah pelanggaran Lagi-lagi Yang -lagi masih Tunda FC sekarang Melebar kepada nomor punggung 16 Terjadi perebutan Terjatuh Bukanlah sebuah pelanggaran Hanyalah lima badan Lagi-lagi kita lihat Yang nomor punggung 2 Khairin melakukan peranggaran terhadap nomor punggul 18, Damo Yusmadi lakukan sudah berbahaya kita lihat, gawang ini kepada Yusuf, lagi-lagi depan diselamatkan itulah yang dikatakan, tendangan ke depan, tapi ke belakang lakukan sudah ya, jamal sekarang umpan crossing, lagi-lagi sudah ya, ditukar lakukan sudah. Lagi-lagi diputuskan aliran oleh sang kapten. Bola sekarang membalikkan keadaan. Berola melingkar. kepada sang kapten Farhan. Masih Farhan, umpan crossing ke depan. Lagi-lagi dipatahkan oleh nomor punggung 4, Ridhan. Teman sekarang. Ya baru saja John Maulana melakukan lakukan sudah. Bola melamuk jauh ke depan. Nomor punggung 15. Dibayangi. Lagi-lagi pula meninggalkan 8... Bola melamuk jauh ke depan. Lagi-lagi terjadi perubutan. Nomor punggung 12 sekarang. Kinyak. dicuri oleh lawan. Umpang rosin ke depan. Lagi-lagi dipatahkan oleh nomor punggung 5. Terjadi perubutan. Bertubi-tubi. Yang baru saja. Damo. Adi. Mereka bila jang -jang. Adi. Namun tangkapan yang begitu hilang yang dilakukan PSDS dan kawan sekarang mem membalikan keadaan Sangat tenang kita lihat Terjadi perebutan melebar ke tengah-tengah lapangan Umpan crossing kepada nomor punggung tujuh Mendapatkan umpan lagi-lagi kita lihat Namun bendera tinggi-tinggi di daya. Lakukan sudah Lagi-lagi dipatahkan Ya PSDS sekarang Bermain-main di tengah-tengah lapangan, sangat tenang, lagi-lagi melebar. Namun sayang, bumbang ini. Ya, teman-teman, ini pun kami tidak bekerja sendiri. Kami sangat berterima kasih kepada tokoh bangunan Seribu Doa Kurung menyediakan berbagai alat bangunan. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada PAS Jakarta. Apabila ada keluarga Anda yang meninggal dunia di Jakarta, bisa langsung menghubungi PAS Jakarta. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada Deda. Sangat berterima kasih kepada Dewan DPRK, Bapak Yufri Sulaiman. Begitu juga kami sangat berterima kasih kepada PT Dunia Pertana. Lagi-lagi adik sekarang membangun, membangunkan serangan Umphang Krosi John Maulana. Lagi-lagi dipatahkan oleh pemain bawah Zulhasa. ESDS temakawan sekarang. Lagi-lagi diputuskan aliran oleh Khairil. Pembeli AFC, Adi bermain main di tengah-tengah lapangan Salah umpan Malah kepada nombor punggung tiga DMI, masih DMI Menjadi rekan Satu dua sentuhan Yusmadi Umpan kerosi Lakukan sudah. Lagi-lagi Terjadi permutan Nombor punggung tujuh sekarang itu beri umpan crossing ke depan. Datang Hairil. Saifun 16, aman. Lakukan sudah. Adi, masih Adi. Umpan crossing, namun diput, dipatahkan oleh Farhan. Namor pukul sekarang. Anak-anak Pugal FC, namun kesalahan. Bolak lebih dekat dengan penjaga gawang. Lakukan sudah. Jen Maulana ke belakang di sana ada nombor punggung 19 dicuri oleh lawan Farhan sekarang melebar kepada nombor punggung 46 ya Yusmadi lagi-lagi dicuri oleh lawan pula FC bermain-main di arah berbahaya lagi lagi kita lihat dicuri oleh lawan salah umpan. Farhan masih Farhan ke depan satu dua setuhan. Senang 6.8 umpan crossing salah umpan kita lihat Lagi-lagi sekarang membalikkan keadaan Publah FC John Maulana Ya John Maulana umpan crossing ke depan Namun bola lebih dekat dengan penjaga gawang Uni Ke depan Khairi Pemain bawah, dicuri oleh di gawang kita lihat nomor punggung tujuh sekarang Membalikan keadaan, lagi-lagi kita lihat empat crossing Terlepas nomor punggung lima das Namun bola lebih dekat dengan penjaga gawang Yusuf Sidi Jun Maulana Lagi-lagi dipatahkan Adi sekarang, masih adi Seraifun Seraifun Saiful menggetar jaring gawang yang dikawal oleh Yuri Kebundukan berubah menjadi 1-0 muda FC 1 Sedangkan PSDS Nama kawan pol, pol, pol. Saiful, salah kacau, namanya kacau emang 10 Hile, taknya fukul kacau emang 10 Hile Yang PSDS nama kawan sekarang Membangunkan kesalahan Melebar kepada 88 Diberi lawan nomor 8 secara melempar ke lapangan terjadi perebutan nomor punggung 3 ke belakang lagi, -lagi terjadi perebutan salah umpan bola ya, di turnamen ini pun kami tidak bekerja sendiri kami sangat berterima kasih kepada toko bangunan 1002 sangat berterima kasih kepada Pas Jakarta Apabila anak keluarga drone yang meninggal di Jakarta, dia langsung nembungi PAS Jakarta. Dan kami juga... Kami berterima kasih kepada Dewan DPRK, Bapak Yusuf Sulaiman. Ya, jenjung tinggi sportivitas. Ya, baru saja kita saksikan nomor pokok 16. Bukannya dikasih kartu kuning, hanyalah dinampakkan oleh... Lakukan sudah, ramu jauh ke depan. Terjadi perubutan Nomor punggung biju sekarang Merupakan umpan Peridang Tiapukanlah ya sebuah pelanggaran Lagi-lagi bola meninggalkan Lapangan pertandingan Yang surat-suratan silakan, Bang tidak kami larang. Asalkan ada pelatuan, hal-hal yang memalukan jangan anda keluarkan. Umpan gol sekarang, lagi-lagi berbahaya. Dapat diselamatkan. Saya sekarang membalikkan keadaan. Umpan crossing ke depan, namun dipatahkan oleh palang pintu terakhir Sebastian. Bes Bes dan Nakarat, jangan lalai. Jangan mengunggul pada kami. ya? Damo. masih damo. Lagi-lagi dipatahkan. Oleh nombor pukul 4 Lepang ke dalam Untuk hudah yang silap dari Lepukkan sudah <tuk> Ya, Kau di sudah. Lagi-lagi berbahaya, nomor tunggal lima belas sekarang. Herdos. Golam meningkatkan perlawanan oleh para kader John Maulana sekarang masih John. kita lihat. Sedetik, oleh nombor punggung 16, Iqbal. John Maulana. Lagi lagi dipatahkan oleh nombor punggung 12, Aris. lagi lagi kita lihat. Ya, PSIS sama Kawan sekarang. Lagi lagi dipatahkan oleh palang pintu terakhir. Ya, nombor punggung 19. Lakukan sudah. Adi sekarang Kedepan Lakukan sudah Sinyak Ya Saipul sekarang Ya tampak sudah terkait Di hidang ruling langsung dengan PSPS Damakawan. Ya skor Saya akan ulang Dia langsung ditonton Bacan TV Menghebar kepada Nomor pukul 46 Terjadi perbutaan berhubung tujuh, Brida masih Brida ke belakang di sana ada berhubung 46 lebih jelas di depan pengadilan. lakukan sudah ya bendera tinggi tinggi dinaikkan Khairil lakukan sudah bola berhubung ke depan lagi lagi dipatahkan oleh palang pintu terakhir ke PSDS kan PSIS ya saya sekarang jangan mau lama lupa lagi lagi ya si Yuni atau si laki-laki nama perempuan keluar dari sarangnya untuk menyelamatkan segi bundar. PSDS nama kawan sekarang melebar ke belakang. Satu-dua sentuhan. Sangat tenang. depan. nomor punggung tuju menjadi sasaran. Dibiarkan bola meninggal. Lakukan sudah. Nama kawan sekarang, nama punggung sepuluh lagi-lagi kita lihat terjadi perebutan. Jadi ya, sana ada nomor 15, 16 masuk kami. Masih oleh Kaleng. Langsung dilepaskan ke Sangat berbahaya. Gawang yang dikawal oleh Yusuf Lakukan sudah. Bola melaju ke depan. Terjadi perebutan. Adi. Masih Adi bermain-main di tengah-tengah lapangan. Dicuri oleh lawan. Salah umpan. Jamal kawan sekarang, nombor punggung 8, Jamal. Jamal masih Jamal, melepar ke sisi kiri, ke belakang, lagi-lagi dicuri oleh lawan. Sangat tenang kita lihat nombor punggung 7, di sana ada nombor punggung 10. Namun bukanlah sebuah pelanggaran, hanyalah lima badan. Lagi-lagi kita lihat, terjadi perubutan, Saiful di belakang, masih Saiful. Yusmadi, dipatahkan oleh Saiful. Terjadi perhubungan Punggung 7 Dapat selamatkan Tokoh seribu Punggung 8 sekarang Jamal Dibiarkan mulai Karena perdandingan kamu tunda Untuk siwab Langsung Hani Yang akan datang Lagi-lagi terjadi perhubungan PSDS Jamal Kawan sekarang Dengan kaki nomor punggung 7 Pridak, Umpang Kosing, diselamatkan oleh pemain bawah, dari sana nomor punggung 46. Hairil, Saiful yang menjadi sasaran, lagi-lagi dipatahkan, nomor punggung 46. Hadi, Permain-main kita lihat, nomor punggung 19, terpengaruh, namun salah empat. Saiful, langsung dilepaskan tendangan, tendangan teman. Hei dua ini. Nomor punggung 8 ke belakang. Melempar satu ruas setuhan Masih nomor punggung 8, Jamal. Melebar kepada nomor punggung 7 ke belakang. Sangat tenang kita lihat nomor punggung 46, Yusmadi. Masih Yusmadi dipetakkan oleh Saiful. Ke belakang di sana ada nomor punggung 9, Didi. Masih Didi Sang Kapten kita lihat nomor punggung 2, Farhan, dicuri oleh lawan. Lagi-lagi terjadi perbutan kita lihat, John Maulana terlepas. Ya baru saja, ya, nomor punggung 2, Sang Kapten, bukannya dikasih kartu kuning, hanyalah dinampakan oleh pengadil pertandingan. Ya nomor punggung 2, itu Farhan. ya Saiful, lagi-lagi terbentur. Nah, nah, tendangan gawang untuk PSTS Damaka melempar kepada nomor punggung 8. Ya Jamal ke depan nomor punggung 10 melepaskan umpan Arto masih Arto Arto diserang oleh nomor punggung 7, 11. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam. ke belakang ya, di sana ada Ayus Madi. <coughs> Lakukan sudah, bola melapu jawab ke depan. Lagi-lagi dipatahkan oleh nomor pung 9, Didi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lakukan sudah, berbahaya. Namun bola terutamu meninggalkan lapangan pertandingan. Bagaimana? Baik-baik, kembali langgung untuk bertanggung. Pindahkan, pindahkan, pindahkan. Lakukan sudah. Lawan-lawan menuju ke depan. Tadi perbubutan. Nombor punggung tiga. Pemain baru terjadi masukkan. Afdal. Namun sayang lebaran ke dalam. Lakukan sudah. Nombor punggung empat puluh enam. Yusmadi. Lagi-lagi dipatahkan oleh nombor punggung lima. melebar kepada Saifull. Terlepas Saifull. Lagi-lagi Jon Maulana mendapatkan umpan. Terjadi perebutan. Ya, Jon Maulana. Umpan bola singkir ke depan. Namun tidak ada rekan, dibiarkan kepada penjaga gawang. Lakukan sudah. Bola melaju ke depan. Lagi-lagi dipatahkan oleh pemain bawah sebahagian PSDS Makaw. Ya Saifull. Lakukan pelanggaran PSDS Makaw lakukan ya, sudah ya Yusmadi sekarang melebar kepada sang kapten Warhan ya Yusmadi kompak crossing sangat berbahaya namun diselamatkan dipatahkan oleh nomor punggung 18 aman Sekarang terjadi perebutan ya penonton saya yang menjadi sasaran melebar ke dalam lakukan sudah Adi dicuri oleh lawan melebar kepada nomor punggung 20 pemain yang baru saja dimasukkan lagi-lagi kita lihat melebar kepada sang kapten nomor punggung 2 langsung dilepaskan tendangan namun sayang pertama sekali tidak membahayakan gawang yang dikawal oleh Yusuf lagi-lagi lemparan ke dalam lakukan sudah Yusuf umpan umpang namun dipatahkan oleh Khairi hadir sekarang umpan korosik ke depan ya. Bun Maulana merupakan umpan kurang jelas perhatian kami. Lagi-lagi dicuri oleh lawan Yusmadi pemain di PSDS dan kawan sekarang membangunkan serangan di sisi kanan masih Yusmadi menjadi rekan Yusmadi dilangi oleh nomor punggung 12. Ismadi dipatahkan oleh nomor punggung 5. Jauh, jauh. Gak berubah sudah lihat pemain baru saja dimasukkan. Cari, ompang korsing kepada nomor 7 Ridan, ke belakang di sana ada nomor tiga. Langsung dilepaskan kenangan. Kamu sama sekali tidak ambil ke depan. Lagi-lagi dipatahkan. Ya, Khairi sekarang Syahril masuk kami masih Syahril. Cililangnya oleh nomor 10, 19 yaitu Mursyid Mursyidi. Kan, untuk single ya, pertasa harus kamu katakan beribu-ribu maaf, ya, karena pertandingan harus kita yuk tunda. Ya, Garuda Pat. Yong Mora naskara mendapatkan umpan. Lagi-lagi dibayangi oleh nomor punggung 18. Masih John Maulana. Umpan lobi. Wah, ya, yang ini nomor punggung 12. Namun tidak bisa memanfaatkan oleh Sinya. Lagi-lagi terjadi perebutan. Masih Sinya. Ya bola diberikan meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang. Dilakukan sudah Adi sekarang. Terjadi perebutan masih Adi terjatuh bukanlah sebuah pelanggaran. Ya, nomor punggung 10, Zain Maulana. Langsung dilepaskan tendangan. Namun dengan mudahnya tangkapan daripada Juni sekarang membalikkan keadaan. Dapat kawan sekarang membangunkan serangan di sisi kiri. Ya, nomor punggung 10 mendapatkan umpan. Lagi-lagi di patah Ya wasit, wasit terjadi Ya pemain baru saja dimasukkan Terjadi permuta ke belakang lagi-lagi dipatahkan oleh sang kapten. sekarang membalikkan keadaan. yaumpang korosi kepada nomor punggung 17 pemain baru saya dimasukkan. lagi-lagi dipatahkan oleh Syahril. berbahaya. ke depan. lagi-lagi dipatahkan oleh sharin. Yang nomor pukul 9 sekarang Mendapatkan umpan Dedin Masih Dedin terlepas Kita lihat Ya baru saja Sangat berbahaya Kita lihat melakukan Farhan Hampir saja Hampir saja Menggetar jaring gawang yang dikawal oleh Yusuf namun skor masih tetap 1 kosong Bukan sudah Dalam lamung ke depan Lagi-lagi dipatahkan Jadi sana ada pemain baru saja dimasukkan Di Iman ke depan Namun ketahulah korang cuman Hadis sekarang ke depan Lagi-lagi dipatahkan oleh nomor punggung 18 Yaitu Damok John Maulana sekarang Masih John dia bagi oleh nomor punggung 9. Kurang jelas Ramadan kami. Lakukan sudah. Lombaiบุรี. Ya baru saja kembali. Nomor punggung ke 4. Ya, Pridan baru saja dikasih kartu kuning oleh pengadil pertandingan. Kerana melakukan kesalahan Jamal, Hampir saja Jamal yang sudah pasti Yang besi yang menemui saya awal Yang baru saja Terkena khusbah Kada sekarang berbalik Terdengar bebas Airil, Lakukan sudah Jom maulana Jom maulana Jom maulana Jom maulana dan Maulana terlepas dilihat lagi-lagi dibatalkan oleh nomor 12. Sangkapkan sekarang Farhan lagi-lagi terjadi pembukaan. Adi di belakang, masih Adi bermain di tengah-tengah lapangan. Umpan crossing namun tidak diarahkan. Dicuri oleh lawan. Nomor 18 sekarang Damo, masih Damo ke depan. Sangat berbahaya kita lihat. Serangan yang dibangun oleh PSIS Lama sekarang ke belakang. sana ada yang sudah pasti pemain bawah kesebasan PSD sama kawan. Lagi-lagi salah umpan. Nomor punggung 5. Kena oh. 12. Pemain di tengah tengah lapangan diburu oleh lawan, salah umpan. Melempar ke sisi kanan. Dari sana ada Dima. Yang nomor punggung 46 Yusmadi. Masih Yusmadi, ke belakang, rumpang crossing ke depan, di sana ada nombor, nombor punggung tujuh, terlepas kita lihat, nombor punggung tujuh, ya, Firan. Ke belakang, ke sisi kiri, sangat tenang kita lihat, dua pemain di terlepas, namun dicuri oleh nombor punggung sebelas, yaitu Adi. Langsung mirayat Nomor punggung Penyelamatan yang dilakukan oleh Sridhar Lakukan sudah Lagi-lagi kita lihat Namun sayang Datang di sana ada Rizmadi Lagi-lagi dapat diselamatkan Oleh nomor punggung 8 Sekarang Yang damuk sekarang Lagi-lagi terjadi peributan Rumpang kursi Namun tidak ada rekan. Bola meninggalkan lapangan pertandingan Lakukan sudah. Pes-pes sama kawan sekarang. Bermain-main daerah berbahaya. Nomor 10, nomor 8. Satu dua sentuhan dicuri oleh lawan. Saiful sekarang salah umpan. Datang nomor punggung 3 di belakang. Abbas sekarang Mengajak dari lawan. Lagi-lagi di Patanda si Bro. <tell> lepar saja kepada menkung kudu piran, masih piran yang melempar ke tengah di sana ada Yusmadi, masih Yusmadi, umpan crossing ke depan, salah umpan, lagi-lagi dicuri oleh lawan di sana ada John Maulana, masih John, lagi-lagi dipatahkan oleh lawan. Ya bukan sudah. Lagi-lagi sedang berbahaya tadi ah, nomor punggung 9 terlihat tuh namun bukalah sebuah pelanggaran. Keselamatan John Maulana sekarang Lagi-lagi terjadi permutan nomor punggung 8 dicuri oleh Adi. Masih Adi lebar ke sisi di depan John Maulana sekarang Kurang jelas penilaian kami. Apa yang terjadi? Yang masih John Maulana. Bang betul benar sudah lambang. Adi dan sangat cantik kita lihat ke belakang, John Maulana umpan golfi lagi-lagi dipatahkan luka bulut nyobok Sangat cantik itu dia Ya ya ya. Ke depan. Terlihat dipatahkan oleh palang pintu terakhir Sebelasan PSDS Istana Mahkota. Salah umpan untuk pemain sekarang. Lagi-lagi depan dipatahkan. Ismadi. Sebelakang. Nomor punggung 12, Aris melempar ke kanan di sana ada sang kapten Ya Farhan ke ya wasit wasit terjadi ya Ini... Oh, baby, ini... Ayu, ayu, ayu, ayu. <sifuk> ya ini, jalan. ayo ayo, ya, ya, nyaman, belakang, sangat berbahaya kita lihat, buka isi, ya, Yusmadi, umpang gosip. Ya, baru saja, ya nomor tujuh sepuluh mendapatkan umpan mandi. Ya, berakhir sih pertandingan pada sore hari ini. Ya, tersisa harus kita katakan goodbye kepada PFS Damak.